Wa naatu boi laihi wa na stahdi wa naangu tubillahi min shururi an wa sayi a من Yudhoyya, الله فلا مضلله ومن يضلله فلا wahai له أشهد أن لا إله إلا الله wahai لا شريك له وأشهد أن wahai عبده ورسوله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 فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ وَكُلَّ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْمُسْلِمِينَ jemaah sekalian para hadirin رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ Berbicara mengenai kesempatan Kesempatan itu adalah perkara yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap hamba. Tak semua orang mempunyai kesempatan. Dan tidak semua orang yang mempunyai kesempatan mampu untuk mempergunakan kesempatannya. Dan sebuah kesempatan Bisa menjadi kebaikan buat seorang hamba Dan tentunya bisa pula menjadi sebuah keburukan Kesempatan demi kesempatan telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita Pertanyaannya sekarang adalah Sudahkah kita mampu menggunakan kesempatan itu? Benar-benar kita gunakan dalam hal-hal yang menguntungkan kita, baik dalam perkara dunia kita maupun akhirat kita. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa sungguhnya Dia sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak sedikit dari manusia yang menyia-nyiakan kesempatannya bahkan ada pula yang menggunakan kesempatan itu sebagai ajang untuk melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kalau saya tanya kepada antum apakah kesempatan-kesempatan di dalam hidup kita ini banyak atau sedikit Banyak atau sedikit? Banyak? Yang mengatakan banyak, lebih banyak atau lebih sedikit? <laughs> Diwalak-walik ya. طيب. Kalau kita memandang dari sisi usia kita, sebenarnya usia umat Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam ini hanya sekitar 60-70 tahun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau. Bahwa umur-umur dari umatku ini antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang sekali orang yang umurnya melebihi 70 tahun. Usia yang antara 60 tahun sampai 70 tahun ini. Ini kayaknya mati. Kurang dekat ya. Tadi kuat suaranya usia yang sekian antara 60 sampai 70 tahun itu bila kita bandingkan ya coba kita bayangkan sekarang satu hari di akhirat itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> fi yawminkana <yang sama> mikdaruhu khumsina pada satu hari yang nilainya itu seperti 50 ribu tahun Sebagaimana dalam surat as-sajjah Apa artinya 60 tahun atau 70 tahun Dengan satu harinya seperti 50 ribu tahun Kalau kita pandang dari sisi ini Sungguhnya kesempatan kita singkat Iya kan Kalau mau dipersentasekan berapa itu Kita aja ngitungnya bingung ya, Kecil sekali iya. Apakah kesempatan yang sebentar dan sementara ini akan kita sia-siakan? Akankah kesempatan ini kita buang begitu saja? Akankah kesempatan ini justru kita melakukan hal-hal yang menyengsarakan kita dan membahayakan kita, dunia kita maupun akhirat? Padahal kesempatannya singkat sekali. Seorang kalau di depannya ada bahaya Bahaya besar yang siap mengancamnya yeah. Dan menyengsarakan hidupnya bahkan Dalam jangka yang kekal abadi selamanya yeah. Di depannya ada sebuah mara bahaya Yang dia tidak akan sanggup untuk menanggungnya Kira-kira kalau Sekarang kita masih punya kesempatan apakah kita akan menggunakannya di dalam kebaikan atau keburukan secara teori setiap orang akan menggunakannya di dalam kebaikan tapi tidak demikian dengan prakteknya yeah. pada prakteknya kalau setiap muslim ditanya yakinkah anda akan mati pasti dia menjawab ya yeah. ya yeah. Kemudian, yakinkah akan surga dan neraka? Yakinkah anda akan surga dan neraka? Kebanyakan mereka pasti akan menjawab iya. ya Kemudian, apa yang sudah, yang, yang sudah anda persiapkan untuk mendapatkan surga itu? Dan apa saja yang sudah anda lakukan sehingga anda bisa terancam dengan api nerakanya? Ini yang menjadi pertanyaan penting di dalam setiap kita akan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan akan membawa kepada surga atau membawa kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam as datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya ya Rasulullah maka sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Beliau tidak menjawab kapan datangnya hari kiamat. Yang beliau jawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu?" Naam. Dalam kesempatan kali ini, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Insyaallah taala kita akan membahas sebuah hadis yang cukup agung, ya hadis yang sedemikian indah yang merupakan Allah dan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita segenap kaum muslimin untuk memperbanyak menggunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. dan sebagaimana yang kita tahu, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari waktu ke waktu selalu memberi maw'idah kepada para sahabatnya. Dan maw'idah beliau, peringatan beliau menyentuh kehati-hati para sahabatnya. Karena nasihat beliau itu keluar dari hatinya yang suci. Yang selalu menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin. Sehingga sampai suatu saat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Abad -Al bin Sariyah an yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya sahih disahihkan oleh guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami' sahih min Malaisat apa kata Ali Arbat bin Sariyah Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighah suatu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mau'idzah memberi peringatan peringatan yang dimaksud di sini adalah mendorong untuk kebaikan dan memberi peringatan agar jauh dari keburukan. Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Suatu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang sangat bagus. Ya. Yeah karena saking bagusnya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sampai disebutkan ya yeah. dzarifat min hal 'yun wa wajilat min hal qulub yeah. karena saking menyentuhnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kata Ali bin Sariyah dzarifat min hal 'yun wa wajilat min hal qulub Sampai air mata-air air, mata-air mata kami mengalir. Menggenang. Karena mereka tersentuh dengan nasihat Rasulullah SAW. Dan hati-hati kami berguncang karenanya. Maka kami berkata kepada beliau, Ya Rasulullah sampaikan nasihatmu kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Usikum bi taqwallahi Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajall was Kalian hendaknya mendengar dan juga taat wa inta ammaru Walaupun yang memimpin kalian, kalian itu adalah seorang budak habshi. budak yang hitam legam. Fa innahu may ketahuilah sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup ba'di setelah sepeninggalku fa sayaraktilahan katsira. Pasti dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai'r rasyidin almahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafaa al-rashidin al-mahdiyin. Azzu wa'alayha bin nawajib. Gigit oleh kalian sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. iyyakum wa muhdasatil umur. Hindari oleh kalian perkara baru yang mengada-ada di dalam agama. Fa'innakulla muhdasatin bid'ah wa kullu bida'atin dhalalah wa kullu dhalalatin demikian yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nasehat beliau wasiat beliau mauidzah yang beliau sampaikan menyentuh dan sampai ke hati-hati para sahabatnya sehingga hati mereka berguncang dan air mata air mata mereka pun mengalir nah ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai satu mawiyah, satu peringatan, satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bila seorang hamba mempunyai keimanan yang baik pasti nasihat ini akan masuk ke dalam hati sanubarinya dan menempati tempat yang sedemikian dalam. Ya. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi mauizhah, memberi peringatan kepada seseorang yang ada di hadapannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, "Ightanim khamsan qabla khomsin. Gunakan kesempatan lima waktu sebelum datangnya lima waktu. "Syababaka qabla harimik." atau syababaka qabla hiramik waktu mudamu manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu kemudian wasihataka qabla saqamik dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu wa ghinaaka qabla faqrik dan waktu kecukupanmu di waktu engkau kaya sebelum datang waktu kemiskinanmu wa farahaka qabla shughlik dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu wa hayataka qabla mautik dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu Hadis ini datang dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam Hakim di dalam Al-Mustadrak dan beliau mengatakan hadis ini sahih Sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim Meskipun tidak dikeluarkan oleh keduanya Juga Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaibah Demikian pula oleh Al-Qudai di dalam musnad Al-Shihab Dan hadis ini juga Disahihkan oleh Syekh Al-Muhaddith, Al-Allama Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah Di dalam sahih Al-Jami' Pada nomor hadis 1077. Dan juga di dalam sahih at terhib at Terhib Pada halaman 3355. Jadi hadisnya sahih. Ya. Coba perhatikan hadith ini. Beliau mengurut ada lima kesempatan di dalam hidup kita. 5 kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Apalagi kalau dipergunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah subhanahu Nah. yang pertama kata beliau kesempatan besar yang setiap orang pasti merasakannya namun banyak orang melewatkannya bahkan menggunakannya dalam perkara sia-sia dan juga bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di waktu syabab waktu muda jadi begitu kita dilahirkan oleh orang tua kita Kemudian kan kita mengalami masa kecil ya, masa kanak-kanak. Begitu kita melewati masa kanak-kanak, kita balik. Ya. Artinya semua amalan, perbuatan, ucapan kita dicatat oleh malaikat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara baik dengan buruknya. Ya. Maka kita akan menanjak pada usia dewasa, pemuda, seorang pemuda begitu kita balik kemudian kita terbuka matanya melihat dunia orang akan menentukan jalan hidupnya yeah. ketika seorang menghabiskan waktu mudanya di dalam perkara-perkara yang melalaikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala meskipun nanti ketika dia sudah mulai menginjak waktu senja Kemudian dia taubat dan kembali kepada Allah Dia telah kehilangan banyak kesempatan ya. Memang tidak ada kata-kata terlambat Untuk memperbaiki diri Tapi orang yang seperti ini Hatinya diberi hidayah oleh Allah Namun dia kehilangan banyak kesempatan Ya bagaimana tidak Waktu muda itu adalah Waktu yang paling potensial Badan kuat iya kan? Ingatan kuat Pikiran kuat tenaga kuat. Ya, kesempatan banyak. Apalagi sebelum memikul tanggung jawab keluarga, sebelum menikah, kesempatannya besar sekali untuk meraih kebaikan demi kebaikan. Nah, kalau seandainya seorang pemuda menggunakannya di dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah, habis dia. Sudah hilang kesempatan itu. Ya, makanya diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wah, uh, shababakah fable hieromik? Ya, yeah. waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yeah. Kalau seandainya seorang pemuda menggunakan kesempatan itu sebagai ajang untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menuntun ilmu agama. Menghafal Al-Quran, menghafal Hadis, ya? menghadiri majlis-majlis ilmu, mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan khairun kethir, kebaikan yang cukup banyak. Anak muda, apa yang enggak enggak dimampu oleh seorang anak muda? Ya. Kalau dia benar-benar serius memaksimalkan waktu mudanya, ini adalah kesempatan, Mas. Yang satu saat nanti kalau seandainya hatimu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah engkau kehilangan masa mudamu, engkau akan mengatakan ya laitasyababa yaumana. Ya. Yawman. Alangkah indahnya kalau masa mudaku kembali pada suatu hari. Tapi sudah lewat selesai sudah ya. di waktu muda kalau orang sholat misalnya sholatnya bisa dia melakukan dengan sebaik-baiknya, berdiri lama kuat seorang pemuda, ya enggak kuat ya banyak sholat, pasti dia kuat ya karena waktu muda adalah waktu dimana tenaga seseorang berada dalam puncaknya nah tapi kalau dia sudah tua, nggak kuat untuk sholat, meskipun hatinya kepingin sholat, ya, yeah. mau sholat, kambuh encoknya gitu ya, mau sholat, baru berdiri sebentar, sudah sakit pinggang, yeah. mau sholat, baru Allah Akbar, sudah pusing dan lain sebagainya, orang tua demikian pula dengan kiraatul Quran, ya, baru baca sebentar dan nggak kuat matanya karena tua, dan bacaan itu pun juga sudah nggak jelas, padahal hurufnya wis gede-gede, gitu, orang tua. Tapi anak muda dia mampu melakukan kalau dia mau baca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran dengan banyak, ya sampai dia menyelesaikan hafalannya. Demikian pula menghafal Hadis, menghadiri majelis-majelis ilmu. Mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syabab. Ya, kata Nabi, manfaatkan waktu mudamu. Ya. Kalau pemuda, misalnya duduk di majlis ilmu, insya Allah kuat. iya kan, satu jam, dua jam, tiga jam, enggak ada masalah. Pinggangnya masih kuat, punggungnya juga kuat. Enggak perlu senderan. beda kalau orang tua ya. Orang tua kalau dah hadir di majlis taklim, lihat yang dilihat pertama apa? bukan ustadznya melihat pojok-pojokan masjid pian iya kan gak kuat sudah berarti kalau ada anak muda yang cari senderan berarti jiwanya jiwa tua ya 6 nah, ya, anak muda mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang tua Suatu saat kita akan menyesalinya ketika waktu muda itu hilang Karena waktu muda itu enggak akan bertahan selamanya Akan datang waktu tua Ya, yeah. Waktu muda kita kesana kemari Naik sepeda motor kuat pingin ngaji dari dari mana misalnya Hah? Dari tempat yang jauh sekalipun naik sepeda motor sekian jam Untuk datang kajian kuat anak muda Tapi orang tua Walaupun rumahnya di sebelah masjid, dia butuh ada yang menuntunnya untuk ke masjid. Sampai ada sebahagian orang ya, yeah, yang karena sakit, dia tidak bisa membuka mushaf Al-Quran untuk hanya sekedar membacanya. Kenapa? Struk. Dia kepingin sekali untuk membaca Al-Quran, dia tidak bisa membacanya. Kenapa? Karena tangannya tidak bisa untuk membuka mushaf. Al-Quranul Karim. Dia harus menunggu orang untuk Bisa membukakan mushaf tersebut Sehingga dia bisa membacanya Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Wasallam. S.A.W Dan waktu mudamu Sebelum datang waktu tuamu 6. Nah, datang dalam sebahagian riwayat Dari hadits Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al Imam At Tirmidzi rahimahullah Taala di dalam Sunannya dengan lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربّه حتى يسأل عن خمس. Tidaklah kaki seorang anak Adam akan tergelincir pada hari kiamat atau akan bergeser pada hari kiamat dari sisi rohnya sampai dia ditanya tentang lima hal. Nah, antara yang ditanyakan adalah wa an ablah. tentang waktu mudanya di mana dia habiskan. Ya, padahal sebelumnya juga telah disebutkan bahwa dia akan ditanya an omrihi fi tentang umurnya di mana dia habiskan umurnya secara keseluruhan. Pada pertanyaan yang kedua dikhususkan waktu mudanya di mana dia habiskan karena ini adalah karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan yang sangat besar Allah berikan untuk dia berbuat kebaikan maka bersyukurlah setiap pemuda yang di waktu mudanya hatinya telah dibukakan oleh Allah untuk mengenal sunnah Nabi SAW apalagi mengenal ahlus sunnah apalagi dia mempunyai kesempatan untuk belajar dan duduk bersama para ulama ahlus sunnah yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ini adalah kebahagiaan seorang hamba, di mana di waktu mudanya dia dikenalkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena kebiasaan di waktu muda ini akan terus ke bawah sampai tua, ya. maka dia akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik dan positif yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dikatakan oleh sebagian orang nggak tahu apakah serius atau hanya sekedar buyon gitu ya Waktu muda apa katanya Foya-foya Ya Sudah tua Kaya raya Kalau mati Masuk surga katanya Ya enak sekali nanti. Ya muda foya-foya Kemudian tua kaya raya mati masuk surga itu di mana adanya yang seperti itu. Tidak ada itu alam khayal. Nah, apabila seorang tidak menggunakan masa mudanya untuk mendekat kepada Allah, dia akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang kalau kita tanya nih sebagian orang tua yang mengenal sunnah setelah dia mempunyai usia senja kira-kira nyesel nggak? Baru sekarang kenal sunnah Nabi SAW Alaihi Rata-rata menyatakan nyesel. Kenapa nggak dari dulu saya kenal ngaji? Ya, sebahagiannya tenggelam di dalam lembah nista, berbagai kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Sebahagian yang menghabiskan waktu sibuk kerja yang nggak jelas, ya, hanya mengejar dunia yang tidak pernah mendatangkan kepuasan jiwa. Sebahagiannya melakukan hal sia-sia yang tidak ada manfaatnya, semacam para pemuda yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat game, iya kan? Atau yang sebahagian menghabiskan waktunya di tempat-tempat permainan yang lainnya. Nah, maashiral muslimin, rahimani warahimakumullah. Setiap orang tua yang kita tanya, ketika dia setelah mengenal sunnah di waktu senjanya. Apakah dia kepingin mengulang waktu mudanya Agar dia mendapatkan kesempatan berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi Pasti setiap dari mereka akan mengatakan penyesalan-penyesalan Kenapa mereka tidak mengenal kebaikan ini sejak mereka masih masih muda ya. Cuma sayangnya anak muda itu nggak nyadar gitu loh ya Banyaknya dari kita yang anak muda ini tidak nyadar Bahwa waktu muda ini adalah kesempatan tapi sekarang Alhamdulillah, ya bisa saya katakan Alhamdulillah, khususnya di Indonesia ini ada semacam kebangkitan. Iya kan ya? Kebangkitan para pemuda untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW. Saya lihat kajian-kajian, Masya Allah, Rami. Para pemuda yang ingin mengenal sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Tinggal mereka diarahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah tapi yang nggak sadar juga lebih rame ternyata. Ya, yang menghadiri bioskop misalnya, yang menghadiri tempat-tempat hiburan ya lebih banyak daripada yang ngaji sunnah. Nah, dan Nabi sudah mengingatkan syababaka qabla hiramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, yang kedua kata beliau coba lihat, ini urutan dalam kehidupan kita kesempatan yang diberikan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan sehatmu sebelum sakitmu anak muda biasanya lebih identik dengan kesehatan iya enggak, ya kalaupun ada anak muda yang sakit-sakit gitu ya yang yang rapuh sekali, yang ringkih sebentar-sebentar sakit ya pengecualian lah rata-rata anak muda itu kuat-kuat, sehat-sehat ya, badannya itu Masya Allah, kebal lebih kebal daripada orang tua, lebih kebal dari, kepada penyakit daripada orang tua naam sehingga diingatkan oleh Nabi SAW setelah beliau mengingatkan waktu muda ya, maka beliau ingatkan waktu sehat Nah. Coba kalau kita lihat orang tua sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit, ya kena angin dikit, flu, gerimis sedikit, demam, ya enggak, balseman terus gitu kan? Ya. Itu orang tua beda halnya dengan anak muda, sehingga kalau anak muda, apalagi ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahuwataala, ya harus pandai menggunakan kesempatan ini, kesempatan yang tidak akan terulang ya karena waktu kalau sudah lewat ya sudah selesai, kita tidak akan pernah bisa mengulangnya kalau datang kesempatan lagi, itu bukan kesempatan yang sama seperti kesempatan sebelumnya, misalnya ada orang sakit kemudian sehat kesehatannya setelah sakit, ini bukan kesehatan seperti sebelum sakitnya kesehatan sebelum dia sakit itu sudah lewat, sudah hilang ini kesempatan baru yang diberi oleh Allah subhanahu Wa Allah, lalu bagaimana yang sebelumnya? Yang sebelumnya sudah lewat hilang. Ya, kalau dia di dalam kebaikan maka beruntunglah, kalau dia di dalam keburukan maka celakalah dia. Nah, maka waktu sehat adalah waktu yang sangat berharga. Jangan kita mengira, oh, nggak mungkin lah saya sakit, saya rajin fitness, saya rajin olahraga, ya, bahkan saya mentornya gitu ya. Aga ah, mungkinlah saya sakit, walaupun setiap orang itu berolahraga pada setiap harinya tanpa henti, ya rutin setiap hari. Apakah kita bisa memastikan bahwa dia tidak akan sakit? Anda nah. itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diuji olehnya. Nah. Sehingga walaupun kita melakukan Sebisa mungkin untuk tetap sehat Yang namanya sakit itu hal yang tidak bisa kita hindari Kalau sudah diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kesehatan gunakan untuk di dalam kebaikan Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena di waktu sehat ini ya Allah Kalau sudah datang sakit Rasanya tidak ada Kesehatan yang murah harganya, iya kan? Kita dikasih sakit sedikit aja di mata kita, atau di telinga kita, atau di mulut kita. Itu benar-benar menghancurkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita rasakan, ya enggak? Misalnya orang sakit gigi aja, cuman giginya satu, yang sakit gigi gerahamnya satu, sakit enggak bisa makan, enggak bisa tidur, iya, enggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga yang dengan sakit mata, matanya cenat-cenut, cenat-cenut, cenat-cenut Enggak bisa tidur semalaman, makan, gak, semuanya hilang Kenikmatan yang lainnya Ibadah pun enggak bisa, khusyuk, belajar pun enggak bisa masuk Dan lain sebagainya Begitu juga kalau ada sesuatu masuk ke telinga kita misalnya Kalau sudah datang waktu sakit, kita baru tahu betapa nikmatnya sehat Enggak bisa kita hargai dengan fulus Ya yeah. Bahkan betapa banyak orang-orang yang sudah menghabiskan uang yang sekian banyak yang selama hidupnya dia gunakan untuk mencari uang tersebut Dengan sekali sakit, dengan sakit yang sebenarnya sederhana awalnya Tapi dia mengobati, dia menghabiskan harta yang selama ini dia cari Dan itu belum tentu sembuh juga Maka jangan meremehkan waktu sehat Dan biasanya memang manusia itu seperti ini kalau kenikmatannya sudah hilang baru nyadar dia tapi kesempatan gak bisa diulang kalau sudah datang waktu sakit kesempatan yang sudah kita lewatkan di waktu sehat tidak bisa kita ulang kalau toh kita disembuhkan kembali oleh Allah itu kesempatan lain yang Allah beri kepada kita nah Adapun yang sebelumnya sudah lewat oleh karena itu kata Nabi dan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Nah. Mungkin uh, itu dulu untuk kesempatan kali ini yang azan coba azan dulu. Al-muadzin yuadzin. Allah, Allah. Ashadu an illallah an surullah inna muhammad hayya ala Allah. sakitmu sekarang perhatikan ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa orang yang terbiasa di dalam kebaikan di waktu dia sehat di waktu dia muda maka ketika dia mempunyai halangan, uzur ketika datang waktu tuanya atau ketika datang waktu sakitnya, semua apa yang pernah dia lakukan di waktu dia masih muda dan sehat akan ditulis seperti itu pahalanya. Tanpa dikurangi sedikit pun ketika dia sudah tua dan dia sudah sakit-sakitan. Sehingga inilah keuntungan terbiasa di, di, di, di atas kebaikan. Misalnya ada orang yang terbiasa untuk mendatangi sholatul jama'ah film masjid. Dari sejak dia muda. Kecuali kalau dia ada halangan udhur, sakit misalnya. Atau karena dia safar berjalan jauh. Ini uzur udhur yang diperbolehkan dia tidak sholat jama'ah. Tapi kalau dia dalam keadaan mukim sehat, dia selalu melaksanakan sholatul jama'ah fil masjid. Maka di waktu-waktu ada udhurnya, pahalanya tetap ditulis meskipun dia sholat tidak berjama'ah di masjid, pahalanya dia dapatkan pahala sholat jama'ah di masjid. Ketika di waktu tuanya dia terbiasa untuk puasa, di waktu mudanya dia terbiasa puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari... Berbuka sehari berpuasa sehari berbuka. Begitu dia tua dia enggak lagi mempunyai kekuatan. Sehingga dia tidak lagi bisa melaksanakan puasa Nabi Daud. Maka apa yang sudah menjadi kebiasaannya untuk beribadah kepada Allah. Dia tetap mendapatkan pahalanya setelah dia uzur. Ketika dia tua dia tinggal. Menghasilkan pahala demi pahala. Ya. Karena kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dalam riwayat al-bukhari dari hadis abi musa al ashari radhiyallahu an beliau bersabda man safara kataballahu kata rasul shallallahu alaihi wasallam barang siapa yang sakit atau dia safar berjalan jauh maka kata beliau kataballahu lahu makana sahihan muqiman maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan pahala untuknya makana ya'malu sahihan muqiman yang dahulu pernah diamalkannya waktu dia masih sehat dan ketika dia mukim berada di tempatnya maka rugi sekali apabila kita melewatkan kesempatan ini ya yeah sudah tua baru pada rajin ke masjid sudah susah gitu ya kata orang sudah bau tanah nih pak gitu <laughs> baru rajin ke masjid ya kasihan sudah kemampuannya terbatas tenaganya terbatas ya segala sesuatunya terbatas baru ke masjid kasihan banget ya. kalau dia nggak ke masjid dia nggak mendapatkan pahalanya padahal orang tua sering sekali uzur untuk melakukan kebaikan-kebaikan apalagi sholat jamaah ke masjid sulit untuk menjaganya dalam keadaan dia sudah tua tapi kalau dari mudanya dia sudah terbiasa misalnya, khos. di waktu tua walaupun dia tidak ke masjid, pahalanya terus mengalir sholatul jamaah puasa nabi daur atau puasa senin kemis semua kebaikan yang pernah dia lakukan di waktu muda demikian pula di waktu dia sehat demikian pula ketika dia mukim ketika ada uzur dia tinggalkan karena uzur yang syar'i, karena memang dia tidak mampu melakukannya, pahalanya tetap. Itu hebatnya syariat Islam. Dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita harus menggunakan kesempatan demi kesempatan. Kalau kita lewatkan, penyesalan itu akan datang nantinya. Nah. Dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah peringatan yang sangat penting. Ya. Yeah. Bahwa membiasakan diri di dalam kebaikan itu akan membuat kita menuai pahalanya sampai kapanpun juga. Sampai kapanpun juga. Yang jadi masalah adalah ketika kita menyadari untuk berbuat baik ketika sudah udur itu tadi. Ya. Dan ini kebiasaan manusia. Kalau sudah udur baru berbuat baik. Ya. Ketika dikasih nikmat, dikasih kesempatan oleh Allah, lupa sama Allah. Ini kebiasaan buruk. Sehingga, mari kita secara bersama-sama untuk menyadari kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Jangan kita lewatkan. Kalau waktu muda kita misalnya hanya kita gunakan berpikir bagaimana membangun bisnis supaya saya punya masa depan yang cerah ya supaya saya bisa membahagiakan istri dan anak-anak saya punya rumah yang besar mobil yang mewah harta yang cukup untuk bekal anak saya kalau mereka sudah besar ya akhi dunia itu sebentar apa yang kau cari dengan dunia ini ya Katakanlah engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Di waktu mudamu engkau habiskan untuk semua itu. Setelah itu apa? Bukankah ujungnya adalah kematian? Setelah engkau mati, apa yang engkau hasilkan dengan itu? Apa yang engkau hasilkan? Apakah istrimu, anak-anakmu, keluarga-keluargamu bisa menyelamatkanmu di dalam kubur? Apakah harta bendamu yang banyak itu menyelamatkanmu di dalam kubur? Apa yang bisa menyelamatkanmu? makanya kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, sallam iza mata al insan kata beliau sallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit salatha yang mengikuti seorang yang sudah meninggal itu ada tiga hal yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amalu yang akan mengiringi ke kuburannya adalah keluarganya hartanya dan juga amalannya Fiyarjiu senan waya beka wahid maka ada dua yang akan pulang kembali hanya satu yang tertinggal. Yarjiu ahluhu amaluh akan pulang hartanya dan keluarganya. Waya beka amaluh yang akan setia menemaninya itu adalah amalannya. Tapi sering sekali kita mengabaikan amalan. Ya, ah, kalau segampang lah nantilah. Kalau saya sudah tua antara saya tobat, ya, kemudian saya rajin ke masjid, sudah selesai, Allah Maha Tahu apa yang e, diinginkan oleh hambanya. Kebanyakan kita berpikir seperti itu, apalagi orang-orang awam di antara kita. Ya, padahal banyak orang sampai dia tua nggak berubah-ubah, sampai dia mati. Akhirnya dia merugi dunianya dan akhiratnya. Orang yang merencanakan berbagai keinginan duniawi ya belum tentu juga dia mendapatkannya. Nah, sehingga sangat disayangkan ketika seorang menggunakan waktu muda hanya untuk membangun masa depan. Kalau anda ingin membangun membangun masa depan, bangun masa depan yang lebih jauh. Jangan masa depan di dunia, masa depan di dunia itu sebentar. Ada yang lebih jauh, kekal abadi selamanya yaitu di hadapan Allah Subhanahu. Wa Itu masa depan kita. Nah, demikian pula di waktu sehat. Waktu sehat ini adalah waktu di mana kita diberi kesempatan yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang tidak mengerti nikmat kesehatan. Maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sehingga... Di waktu sehat, ya, untuk kebaikan itu jangan pelit, udah lakukan saja, ya. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau kita enggak hitung-hitungan sama Allah, ya, kesehatan kita diberi terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kekuatan seorang hamba itu untuk menjaga kesehatannya adalah kekuatan hatinya, dan kekuatan hati itu sumbernya adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya kepada Allah. Ya, Makanya ulama-ulama dahulu itu usianya sebahagian bahkan singkat usianya Tapi amalannya itu besar sekali yang belum tentu dilakukan oleh orang yang usianya 100 tahun Atau 100, atau 150 tahun atau 200 tahun atau 300 tahun dan sebagainya ya. Kenapa? Karena mereka mempunyai kekuatan yang barokah Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada usia dan kesehatan mereka Nah, sekarang misalnya kalau kita melihat apa yang dilakukan seperti misalnya oleh Al-Imam Ahmad, ya Satu karangan saja seperti kitab Al-Musnad itu ada 50-an lima puluhan, lima puluhan jilid. 50-an jilid. Anda mampu nggak menulis 50 jilid di waktu sehat? Antum mampu. Siapa yang mampu di sini? Nulis 50 jilid di waktu dia sehat. Ada yang mampu? nggak ada di antara kita sampai kita tuh bingung nih gimana cara nulisnya gitu ya kan dulu nggak ada nggak ada laptop nggak ada komputer nggak ada teknologi canggih nggak ada orang nulis pakai tangan pakai tinta iya yeah. di atas allah yeah. ya di atas batu tulis atau di atas kulit dan lain sebagainya yang semacam itu tapi mereka bisa menulis satu karangan saja sampai 50 jilid. Dari mana kekuatannya? Betapa hebatnya mereka menggunakan kesempatan waktu sehat. Ya, kalau kita pikir-pikir kapan istirahatnya gitu. Ya, berarti kesehatannya luar biasa, tenaganya kuat sekali. Apa yang membuat mereka kuat seperti itu? Padahal mereka dulu kan nggak ada game ya. Enggak ada apa namanya tempat fitness itu. Enggak ya, ada. Mereka nggak punya waktu juga untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kekuatannya coba lihat. Datangnya dari mana? Dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya seperti al-imamul Bukhari rahimahullah. Setiap beliau di satu malam saja beliau terbangun sebanyak 20 kali. Setiap beliau terbangun, beliau mengingat satu hadith, beliau terbangun, beliau sholat sebelum menuliskan, sholat dua rekaan. Baru beliau tuliskan, tidur lagi, terbangun lagi, ingat hadith, beliau sholat dua rekaan, beliau tuliskan lagi. 20 kali dalam semalam. Bayangkan, lah kita. ya ngoroknya yang panjang kan gitu. <laughs> nah, dari mana mereka mendapatkan kekuatan seperti itu? Kesehatan yang luar biasa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu memberikan kekuatan hati dan di hati sinilah sumber kekuatan dan kesehatan manusia. Orang kalau hatinya itu cemen ya, enggak kuat dengan kebaikan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, gampang sakit. Ya, makanya dikatakan di dalam sebuah syair ya. Innal himama tashuddu al-quwa wa innal qulub laysat bisaw. Yeah. sungguhnya keinginan-keinginan kuat yang ada di dalam hati itu memberi kekuatan kepada setiap hamba dan hati-hati manusia tidaklah sama. Nah, wa ashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala kekuatan beliau setiap harinya adalah zikir kepada Allah. Bada salatul fajr ila qabla dzuhur. setelah salat fajar sampai menjelang zuhur. Ya. Dan beliau katakan kepada Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, inilah asupan makananku setiap hari dan sumber kekuatanku. Adhkar yang beliau baca zikir mulai dari setelah fajar sampai menjelang zuhur. Ehwanima nah, ashirul muslimin, ya, maka jangan kita melewatkan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah, baik itu waktu muda ataupun waktu sehat. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insya kita salat, ya, melaksanakan salatul insya. Kita lanjutkan, pak salatul insya dengan tiga kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyat a'malina Man yudlilhu, la wa, wa baad, ma muslimin jemaah sekalian para hadirin rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan dari tema kajian kita mengenai kesempatan yang tak lagi terulang pada peringatan yang ketiga beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qabla faqrik, dan waktu kayamu sebelum datang waktu kemiskinan Nah, ketika punya duit, punya harta Jangan pelit Jangan pelit untuk apa? Untuk menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang sungguhnya ketika seseorang Mengeluarkan hartanya hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sedang berjual beli dengan Allah Iya, yeah, berjual beli Karena setiap apa yang dikeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat Enggak ada yang sia-sia Sekarang kalau seandainya ada di antara kita yang berbisnis kemudian dia mengeluarkan modal katakan misalnya 10.000 ya. maka partner bisnisnya mengatakan saya akan lipat gandakan keuntungannya nanti saya akan beri engkau seratus 100000 kira-kira dia mau berbisnis enggak? mau enggak? pasti padahal itu keuntungan duniawiah yang enggak seberapa La ini dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang diluputkan oleh Allah Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat Ya yeah, 700 Dan setiap kebaikan di dalam Islam Allah lipat gandakan 10 kali lipat minimal Ada yang sampai 700 kali lipat yeah. Maka tidak ada yang sia-sia apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya kita sedang berbisnis dengan Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surat As-Saff? hal ala tijaratin tunjikum min Wahai orang-orang yang beriman maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan jual beli bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka Allah dari azab yang pedih ya. tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memanggil setiap manusia di sini, karena yang bisa mempercayai ini hanya orang-orang yang beriman makanya Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu anda punya iman percaya dengan ini bahawa perdagangan ini menyelamatkan Anda dari azab yang pedih. Tidak akan sia-sia. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahidu na bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Yaitu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Ya firla tinta anhar. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. wa masakin thayyibatan fi jannati adn dan tempat tinggal tempat tinggal yang indah di dalam surga surga adn zalikal fawzul azim itulah keberuntungan besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala tapi sayangnya setiap orang kalau sudah kaya pasti lupa itu tabiatnya manusia itu ya. kalau sudah diberi lebih oleh Allah Punya harta lupa sudah. nggak ingat lagi mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Alaq. Ayat ke-6 dan ke-7. Sekali-kali tidak kata Allah sungguhnya manusia itu akan melampui batas. Kapan dia melampui batas manusia itu? Kalau dia melihat dirinya sudah merasa cukup, sudah merasa kaya. Kalau sudah punya harta lupa. Waktu miskin aja, ya. Saya akan cari harta sebanyak-banyaknya. Saya akan kerja. Ya. Nanti kalau harta saya sudah banyak, sudah jadi miliarder, saya mau jadi muksinin. Ya. Semua tak bantu es di jalan Allah. Lillah wafilah. Begitu kaya, lali, es, yeah. nggak ingat lagi sudah. Begitu kaya selesai. Dia sibuk dengan kekayaannya dan lupa berjuang menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wataala. Terlebih lagi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam harta itu. Bahkan tidak bisa dia tunaikan seperti kewajiban zakat. Ya. Sekarang zakat itu sendiri, terutama zakat yang berupa zakat harta. ya, Zakat harta yang dalam bentuk mata uang yang kita simpan. Itu ada zakatnya karena diikutkan dengan emas dan perak yang ada zakatnya maka mana yang paling rendah nisopnya dari emas dan perak ya, mata uang yang kita simpan dalam setahun itu dalam keadaan stabil dan mencapai nisop yang paling rendah diantara keduanya antara emas dan perak harus kita keluarkan zakatnya ya, berapa zakat emas berapa gram 85 gram emas perak 495 gram Ya, dan biasanya perak lebih murah ya, berapa perak satu gramnya sebahagian pernah ngitung sekitar ada 4 juta 5 juta seorang menyimpan uang itu ada sekitar seharga 495 gram perak sehingga kalau nisopnya berjalan dalam satu tahun dia harus mengeluarkan zakatnya dua setengah persen ini yang harus kita tahu ya kita nyimpen harta, jangan sekedar nyimpan, ada haknya harta itu, kalau nggak harta yang kita simpan itu jadi setrikaan dari api neraka yang digosokkan ke punggung kita, ke jidat kita jadi dahi ini digosok oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke lambung kita dan dikatakan rasakan ini harta yang dahulu pernah kalian simpan dan tidak kalian keluarkan zakatnya Nah, makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa dan waktu kayamu sebelum datang waktu miskin ya. dahulu di masa Rasulullah SAW orang-orang kaya itu muhbatun orang-orang kaya itu dicemburui oleh orang-orang yang miskin di masa Nabi SAW kenapa? karena orang-orang kaya yang ada di masa Nabi ya, mereka itu rajin beramal dengan harta benda mereka ya sedekah, ya za, tentunya zakat yang wajib kemudian sedekah, membantu orang miskin meringankan anak yatim ya, menolong janda-janda kemudian membekali pasukan kaum muslimin ya, menolong krisis yang ada di kalangan muslimin tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sebut saja semacam Abu Bakar Umar, Osman Abrahman bin Auf dan sahabat-sahabat kaya yang lainnya ya Antum tahu kan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sahabat-sahabat yang tidak punya harta datang kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah orang-orang yang punya harta itu mereka telah pergi meninggalkan kami dalam hal keutamaan dengan harta yang mereka punya mereka mendapatkan pahala yang banyak Nah. Sehingga mereka kepingin. Sementara kami ya Rasulullah, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami nggak punya harta. Maka diajari, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali setiap selesai salat maka tidak akan ada orang yang melebihi keutamaan kalian setelah kalian membaca ini, kata Rasulullah SAW. Kecuali orang yang mau mengamalkan seperti amalan kalian. Ketika orang-orang kaya tadi ini dengar, mereka juga mengamalkannya. Ya, sehingga orang-orang miskin ini datang lagi kepada Nabi SAW. Ya kalau sudah urusannya ini, ya itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya sudah mau apa lagi gitu ya itu orang kaya nah suatu saat Umar ibnul Khattab mengatakan aku akan kalahkan pada hari ini Abu Bakar untuk berinfak di jalan Allah ya karena Umar belum pernah ngalahkan amalnya Abu Bakar nah hari ini aku akan kalahkan infaknya aku akan infakkan setengah hartaku kata Umar ibnul Khattab ya maka datanglah dia kepada Rasulullah SAW sampai di tempatnya Rasul Ternyata sudah ada Abu Bakar. Ya Umar mengatakan Ya Rasulullah Aku infakkan setengah hartaku Di jalan Allah untuk Allah dan Rasul Ternyata Abu Bakar Sudah infak sebelumnya Ya Rasulullah semua hartaku Untuk Allah dan Rasulnya Semua hartaku Kata Nabi apa yang kau tinggalkan Untuk dirimu dan keluargamu Allah dan Rasul Ya Waktu kaya sebelum datang, waktu miskin. Sehingga kalau mengeluarkan infak di jalan Allah itu jangan yang bekas-bekas. Kita ini kebiasaan ya. Kalau berinfak itu. gak buka, buka Oh ada lembaran lecek gitu. Lembaran 5000 ribu, ribu, Ya bukan gak bagus sih. Ya boleh saja. Cuman yang lebih utama ya kalau berinfak di jalan Allah itu yang apa yang kita suka, apa yang kita sedang demen sama sesuatu, nah infatkan di jalan Allah, itu yang paling terbaik. Waat atal mala ma adalah hobi kata Allah memberikan harta atas harta yang, yang paling dia cintai, harta yang sangat dia sukai. Ya, nah ini kalau mampu kita lakukan, nah baru berarti anda mampu mengalahkan kekuasaan harta yang selama ini menjerat hati anda ya dan kita harus belajar, semua kita harus belajar. Jangan sampai harta benda kehidupan dunia ini menguasai hati kita. Kalau kekuasaan harta itu menguasai hati kita selesai. Hati kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus belajar. Dan Abu Bakar radhiyallahu mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah dibelenggu oleh kekuasaan harta. Dia katakan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. nggak mikir sudah. Kenapa? Karena Abu Bakar yakin yang namanya rezeki itu di tangan Allah. Kalau dia masih hidup pasti akan ada lagi rezekinya. Walaupun semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa SWT. Okay. Nah nah ini yang setiap kita harus belajar. Mumpung punya harta. Ya kalau nggak punya harta apa yang mau diinfakkan? Ya, Bahkan orang sekarang itu ada yang gak punya harta pun pelit Iya kan Gak punya apa-apa aja pelit Apalagi kalau punya harta Dan memang kata Allah di dalam Al-Quran itu Kalian mencintai harta itu dengan sepenuh hati kalian Cengkram oleh harta ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan Innahu li hubbil khairi la syadid sungguh manusia itu dalam mencintai harta itu sangat keterlaluan cinta banget cinta mati sama harta itu manusia memang sudah tabiatnya nah tapi Allah Subhanahu wa taala mengancam kita sudah pernah membaca tafsir dari surat al-humazah wailul likulli humazatin lumazah ya wailul likulli humazatil lumazah apa kemudian kata Allah allazi jamaa amalan wa addada yaitu orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya kayak Pak Raden Iya kan ya? Yang suka menghitung hitung harta kan Pak Raden biasanya. Berapa nih mangganya gitu ya. Nah, dan itu sifat manusia yang suka mengumpulkan harta. Kalau dia suka mengumpulkan harta, maka dia akan sulit untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Jamaa manna Ya suka mengumpulkan harta dan paling pelit untuk mengeluarkannya di jalan Allah, ya dan senangnya kalau sudah mengumpulkan harta pasti dia hitung hitung nggak cukup tuh sekali aja, ya meskipun dia sudah yakin oh ini jumlahnya sekian nanti akan dia ulangi lagi, ya karena saking cintanya kepada harta. Kemudian apa kata Allah? Allah di jama' amalan wa ad sabu'an akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal. Adakah orang yang kekal karena harta? Kalau seandainya ada orang yang kekal karena harta, maka Qarun adalah orang yang akan kekal dengan hartanya. Tapi justru harta itu yang membuat dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yahasabu anna malahu akhladah. Kemudian apa kata Allah? Kallaa layumbadzanna fil hutamah. Sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Bagaimana neraka al-hutama itu? Narullahi al -muqadar. yaitu api neraka Allah yang dinyalakan oleh Allah SWT. Allati tat-tali'u alal-abdidah. Yang apinya itu menyambar-nyambar sampai ke dalam hati manusia. Kata para ulama ini menunjukkan dahsyatnya siksa bagi orang-orang yang cinta kepada harta. Ya? Karena Kenapa dinyatakan allati tat-tali'u alal-abdidah? Api neraka yang menyambar-nyambar ke dalam hati-hati manusia yang pecinta harta. Iya. Karena ini menunjukkan akan kedahsyatan siksanya. Sebab hati ini adalah anggota badan kita yang paling sensitif. Iya enggak? Kalau hati kita tersakiti sedikit saja, itu sakitnya luar biasa. Beda dengan kalau hanya sekedar anggota badan yang lain. Iya kan? Lebih sakit mana? Sakit hati. Seperti ditusuk sembilu katanya, kan? atau orang yang salah satu anggota jasadnya terkena oleh luka, atau terkena oleh sesuatu yang mencelakainya, sakitnya hati lebih. Ia? Sehingga orang yang kalau terluka hatinya, maka semua kenikmatan yang lain hilang. nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Tapi orang yang terluka sebahagian anggota badannya. Seperti tangannya atau kakinya. Dia pasti bisa menikmati kenikmatan yang lain. Maka ketika Allah katakan api neraka itu akan menyambar hatinya. Padahal hati ini hati adalah anggota yang paling sensitif. Sedikit saja tersakiti. Sakitnya luar biasa. Nah ini apinya sampai ke hati. Hati yang dibakarnya. Allati tat alal Hati itu yang dibakarnya. Nah kemudian kata Allah inna ha alaihim sadar api nerakanya itu tertutup atas mereka secara keseluruhan Syekh bin Uthaimin, rahimahullah mencontohkan seperti seorang yang berada di dalam sebuah mobil kemudian mobil itu dibakar dan semua pintu mobil ditutup kira-kira gimana nih orang mateng ya Maten. dalam keadaan dia minta tolong, minta tolong, tolong, tolong, tolong gak ada yang bisa menolongnya dan dia gak bisa selamat karena semua pintunya terkunci ya dalam keadaan dia sangat membutuhkan pertolongan pertolongan itu tidak akan pernah dia dapatkan ya dia melihat orang lalu lalang dan sebagainya tidak ada yang bisa menolongnya karena pintunya terkunci seperti itulah diibaratkan oleh beliau orang yang berada di dalam api neraka al-hutamah apinya itu membakarnya dalam keadaan dia terkunci dan tidak bisa lari daripadanya Nah, sehingga orang yang disiksa dalam api neraka itu bukan saja disiksa secara fisiknya tapi juga secara batinnya dia mengharapkan pertolongan tapi tidak ada pertolongan ketika dia sudah mengilah bahwa dirinya akan selamat naik ke permukaan api seolah-olah dia akan dikeluarkan dari api neraka tersebut ternyata dilemparkan kembali ke dalam ke dalam api neraka yang yang ada di akhirat kelak. Ya, sebagaimana Allah Sebutkan di dalam surat as-sajdahlama <tuh -tuh> tatkala mereka ingin keluar dari api neraka itu seolah-olah sudah mau sampai ke permukaan ternyata mereka dilemparkan kembali ke dalamnya Wakilalahumduku sekarang rasakan oleh kalian api neraka yang dahulu pernah kalian dustakan, rasakan oleh kalian. Ya. Jadi yang disiksa itu, ya kata Syekh bin Uthaimin rahimahullah ibarat orang yang sudah orang sudah dalam keadaan tersiksa, hancur dan sebagainya, datang harapan keselamatan orang yang dalam kondisi seperti ini kalau datang harapan keselamatan pasti dia sakit, sangat gembira sekali seperti yang dikatakan di dalam hadith, ya orang yang sudah hampir mati kemudian dia mendapatkan perbekalannya kembali karena saking gembiranya dia salah iya kan sampai dia mengatakan apa Allahumma anta rabbi Allahumma anta abdi wa ana rumpu. dia katakan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan penciptamu akhta amin syiddatil farah kata dia salah dalam mengucapkan karena saking gembiranya. Ya karena orang sudah dalam keadaan seperti ini datang harapan keselamatan itu kegembiraannya luar biasa. Nah, penduduk api neraka seolah-olah mereka akan selamat, ternyata mereka dikembalikan ke dalam api neraka. Maka di sini siksa batin mereka juga akan mengenai mereka. Dan siksa batin itu lebih kuat, lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada hanya sekedar siksa Siksa fisik. Nah, itu yang akan dipersiapkan bagi orang-orang yang mencinta kepada harta benda. Dan tidak mengeluarkan harta itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalaikannya dari Allah. Nah, Ma'asyirul muslimin rahimani wa Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi SAW. Wa khinaka qabla fakrik. Ya? Raihlah kesempatan ini. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah Sebelum datangnya kemiskinanmu Kemudian kata beliau Coba perhatikan dari awal tadi Seorang setelah dia masa kanak-kanak Dia masuk masa usia muda Manfaatkan kata Nabi Ini kesempatan pertama Setelah dia balik Kemudian yang kedua setelah itu Allah beri dia kesehatan Dan puncaknya ketika dia masih muda Ya dan waktu muda itu puncaknya nanti usia 40 tahun begitu dia sampai 40 tahun setelah itu akan menurun jadi grafiknya itu naik seperti ini sampai usia 40 tahun begitu sampai usia 40 tahun grafiknya menurun terus enggak ada orang setelah 40 tahun makin naik makin naik sampai 60 tahun semakin kuat itu enggak ada yeah. yang ada 40 tahun puncaknya setelah itu nurun Sampai dia mati. Nah, setelah usia muda puncak kesehatan itu di waktu usia muda. Nanti pada usia 40 tahun adalah di top puncak dari dari masa muda itu, kematangan pikiran, kematangan jiwa, kemudian kematangan fisik, kematangan kekuatan, kesehatan itu puncaknya di usia 40 tahun. Setelah itu turun. Kemudian Kata Nabi Wasallam setelah kesempatan kedua yang berupa kesehatan, yang ketiga, kata beliau adalah, "Waktu, kaya mu, setelah engkau di waktu muda, usia muda, segala sesuatu engkau capai, engkau diberi kesehatan, di waktu muda engkau bekerja, engkau mencari kehidupanmu. Di situ mungkin engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, engkau akan diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka, manfaatkan itu. Ini kesempatan ketiga yang Allah berikan, yaitu waktu engkau mempunyai harta, waktu engkau kaya sebelum datang waktu miskin. Nah, kemudian yang keempat, setelah kekayaan, kata beliau, "Kobla <tosan> shoglik dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu." Iya, orang dalam usia muda kemudian sehat diberi harta oleh Allah. Ya, yeah. nah kalau dalam keadaan seperti ini, kita yang masih muda ini yang diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi rezeki yang lebih pasti mempunyai waktu-waktu luang iya yeah, enggak? waktu-waktu luang, banyak orang yang tidak tahu dia harus melakukan apa di waktu luangnya sehingga yang mereka tumbuhkan apa kebiasaan untuk uh, menghidupkan hobi-hobi mereka ada yang hobinya mancing ya mancing Gitu kan ya, habis waktu luangnya untuk mancing, ada yang hobinya main game ya main game, sampai habis waktunya main game, ada yang hobinya apa lagi? Ya macam-macam, nah masing-masing menggunakan waktu luang mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, tapi mereka merugi. Karena kalau sudah datang waktu sibuk, hilanglah kesempatan untuk menggunakan waktu luang itu di dalam menuntut ilmu agama Allah dan mengamalkannya, ya. Maka nasehat bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah masih muda, diberi kesehatan, diberi kecukupan harta, sehingga dia bahkan sebahagian mungkin orang tuanya mampus sehingga dia nggak mikir lagi, ya. Gunakan waktu luang, ya. jangan buang-buang waktu luang ini untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, ya. Maka waktu yang paling berharga dari waktu-waktu kita adalah ketika kita menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira, oh waktu kita yang paling bermanfaat ketika saya dagang. Ya, saya memanfaatkan waktu saya, waktu saya yang luang untuk dagang. Ada yang mengatakan untuk bisnis, ada yang mengembangkan berbagai usaha dan sebagainya. Ada yang melakukan hobi-hobinya. Bukan itu waktumu yang paling bermanfaat dan akan engkau rasakan kemanfaatannya setelah engkau meninggal dunia, apalagi setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika waktu-waktu luang itu engkau gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Bisa jadi inilah waktu-waktu emas yang pernah kita kita raih di dalam hidup kita. Ketika kita bersimpuh di dalam majelis ilmu. Ketika kita salat, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Iya. Yeah ketika kita membaca buku-buku agama, ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita membantu dan menolong orang lain, dan amalan-amalan soleh, bisa jadi itulah waktu-waktumu yang paling berharga yang yang akan kau dapatkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi seperti yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya, mengkhususkan dirinya menjadi santri di sebuah pondok pesantren. ya sudah nggak usah mikir yang lain apa yang Antum pikirkan inilah waktu emas yang tidak akan pernah terulang apalagi ya maka sangatlah merugi ada orang yang jadi santri ya mengkhususkan dirinya untuk belajar agama gitu ya diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kerjanya sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat ya sibuk dengan hal-hal yang sia-sia sibuk dengan hal-hal yang melalaikannya dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia sudah diberi peluang untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala nah, para ulama di masa lampau barakallahu fikum bahkan mereka di dalam memanfaatkan waktu luang itu tidak punya waktu bahkan untuk makan Untuk makan aja nggak punya waktu mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Abi Hatim, Rohimahumullahu Taala, anaknya seorang ahli hadis kenamaan di masa itu, bapaknya juga sama. Ya ibnu Abi Hatim adalah seorang ulama hadis kenamaan, Abu Hatim bapaknya juga sama. Nah, ini anaknya menceritakan kami sampai tidak punya waktu, kami belanja di pasar. Beliau katakan ketika kami mencari hadir. Kami suatu saat belanja di pasar beli ikan ikan mentah. Maka kami pulang dengan niat ikan ini akan kami olah dan kami makan. Tapi kami nggak punya waktu karena ketika kami sampai di rumah sudah diserukan bahwa sekarang waktu untuk mendengarkan hadis. Kesibukan mereka para ulama ahli hadis di masa lampau hanya ada dua: siang mendengarkan hadis, malam mencatat hadis. Tidak ada waktu lain. Selebihnya ibadah kepada Allah Subhanahu SWT Sampai kata Al-Imam Ibn Abi Hatim Ikan yang kami beli tadi ini kami tinggal Kami sibuk dengan hadis sehari Dua hari, tiga hari, baru kami teringat Bahawa kami pernah beli ikan di pasar Maka kami Datang ke tempat penyimpanan ikan itu Kami lihat ikan itu sudah busuk Dan waktu itu pun kami enggak sempat juga, belum punya waktu Untuk memasaknya, maka kami memakannya mentah-mentah Kami makan itu ikan mentah-mentah, karena kami tidak punya waktu untuk memasaknya. Sibuk dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, lah sekarang, lah kalau kita gimana? Saya tidak punya waktu akhi, afwan, sibuk nih, masya Allah, sibuk apa entuh? Bisnis. Ilahilahillah. Katanya pengikut salah, iya kan? Katanya ahlu sunnah diajak ngaji, ada pengajian anak sibuk, sibuk apa? bisnis nah, beda sekali antara kita dengan mereka, para ulama' di masa lampau, mereka adalah tauladan kita setelah Rasulullah s.a.w. karena mereka mengamalkan sunnahnya nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa jangan gunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Nanti kita akan menyesalinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesempatan saja kita buang di hadapan Allah kita sesal. Ya. Makanya banyak Allah menceritakan di dalam Al-Quran, di seperti kata Allah dalam Surat Al-Munafiqun. Hatta idaja aha'dahumul maut, qala robbi, uh, disebutkan di dalam ayat itu. Taib disebutkan di dalam surat al-munafiqun kata Allah Subhanahu wa taala dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya sehingga dia mengatakan wahai rabbku alangkah indahnya kalau seandainya engkau mau menunda ajalku walaupun sesaat ila ajalin qari walaupun sesaat sebentar aja apa yang akan dia perbuat dia mengatakan aku akan berinfak fa aku akan bersedekah wa akun minas dan aku akan berupaya untuk menjadi orang yang saleh tapi kalau kesempatan sudah lewat lewat nah maka jangan melewatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini punya banyak waktu luang cuma seringnya kita malas iya kan malas untuk baca Al-Qur'an Malas untuk merujakah ilmu, malas untuk sholat, malas untuk mendengarkan nasihat, malas untuk mendengarkan kajian, malas, malas, malas. Itu yang terjadi pada kita, sehingga kita nggak jadi lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu ya gitu-gitu aja. Alasannya nanti wah sulit, ustadz berat, susah. Anak ni kayaknya enggak mungkin untuk itu. Padahal kita yang tidak jujur pada diri kita sendiri. Banyak waktu luang kita buang. Banyak waktu luang enggak kita manfaatkan. Okay. Nah, sehingga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan keberkahannya di dalam hidup kita. Toyo. Okay. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahayatka qabla mautik." dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34, "Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa menundanya walaupun sesaat dan mereka tidak akan bisa mengajukannya. Naam. Hatta iraja hadhumul maut di dalam surat Al Mulk ayat 99. Sampai apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematiannya, kalau Rob dia akan mengatakan wahai Tuhan penciptaku maka pulangkan aku di dalam kehidupan dunia apa yang dimaukannya. La ali aamalul salihan fi ma Ya, aku berharap mudah-mudahan aku bisa beramal dengan amalan soleh yang aku pernah tinggalkan. Dan penduduk api neraka itu ketika mereka disiksa di dalam api neraka Allah apa yang mereka teriakkan? Jadi para penduduk api neraka itu ketika disiksa oleh Allah mereka teriak-teriak di dalam api neraka, bengok-bengok. Apa yang mereka teriakkan? Apa yang mereka teriakkan? Turunkan ahok gitu nggak? Bukan ya? Tak mungkinlah. lah. yang mereka teriakkan, wahum yastariqunafihah kata Allah di dalam uh, surat Taahiyah, uh, wahum yastariqunafihah. Rabbana akhirijna nakmal salihan, gaibal ladikunna nakmal. Kata mereka, Allah menyatakan, wahum yastariqunafihah. Mereka disiksa oleh Allah di dalam api neraka Jahannam, tidak pernah mati. Ya, dan tidak pernah diringankan azabnya. Dan mereka akan berteriak-teriak di dalamnya kata Allah. Apa yang mereka katakan? Wahai Rab kami akhirnya keluarkan kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Nak mal Apa yang mereka inginkan? Kami ingin beramal soleh ya Allah. Itu yang mereka inginkan. Gak ada yang kepingin kembali ke dunia, misalnya untuk mau dagang lagi, bisnis lagi, tani lagi, ya. Mau kembali bernikmat-nikmat dengan makanannya, rumah tempat tinggalnya, istrinya. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali hanya satu. Apa yang diinginkan para penduduk api neraka yang disiksa oleh Allah itu? Na'mal salihan. Ya Allah kami ingin beramal salih. Ghairan ladhi kunna na'mal. Na yang dahulu tidak pernah kami lakukan. Yang dahulu kami tinggalkan. Kami tidak mau beramal salih ya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Awalam nu'ammirukum ma fihi man kata Allah Subhanahu wa ta'ala Awalam bukankah kami telah memberi kesempatan waktu umur kepada kalian yeah. ma Orang-orang yang mau mengambil peringatan pasti sudah mengambil peringatan dengan usia yang kami berikan kepada kalian. Sudah cukup. Kurang apa di dunia itu kami sudah berikan kesempatan demi kesempatan kepada kalian. Waktu demi waktu. ya Peluang demi peluang. Awalam nu'amirkum, kata Allah. Bukankah kami telah memberi usia, umur kepada kalian? Ma Orang yang mau mengambil peringatan pasti sudah mengambil peringatan. Wajakumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Yaitu Rasul kita sallallahu anaihi wa Sebagian ulama mengatakan ubannya. Sebagai peringatan bahwa dia sudah mendekati kematian. Naam. Sehingga disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam Riyadhul Salihin. Bahawa dahulu penduduk kota Madinah. Di masa lampau kalau sudah usianya 40 tahun. Mereka sudah tidak mikir dunia. Mereka itu mikirnya sudah ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Sudah mikir dunia lagi. Ya, Kita 40 tahun masih sibuk membangun bisnis. Ya kan? La ilaha illallah. Mereka 40 tahun halal. 40 tahun sudah selesai cukup. Dunianya cukup. Sekarang giliran akhirat kalau orang sudah 40 tahun kalau usianya 60 atau 70 lah katakan berarti yang tersisa lebih banyak dari yang sudah dia pakai atau lebih sedikit hah? lebih sedikit paling tinggal berapa tahun lagi iya kan jadi untuk apa mikir dunia untuk apa dia mikir dunia sudah nggak lama sudah mati setelah itu apa? Setelah itu yang berlaku adalah amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk api neraka ya, akhrijna keluarkan kami ya Allah, kami ingin beramal saleh. Kata Allah sudah cukup. Umur sudah kami berikan kepada kalian dan datang kepada kalian pemberi peringatan. Maka kata Allah di akhir ayat itu ya, kata Allah, "Fadzuku" Famalul zalimi namin nasir sekarang rasakan oleh kalian siksa akid raga ini dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nama, akhwani maashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah maka ini adalah peringatan Rasul saw dalam riwayat lain dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Al Bukhari beliau menyatakan konfidunnya kaan naka gharib Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing. Gimana orang asing? Apakah orang asing ketika dia di tempat, dia merasa asing, dia akan berbuat seolah-olah dia akan kekal abadi selamanya di situ? Tidak. Orang asing kalau dia singgah di suatu tempat, ya dia akan sekedar memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Setelah itu dia berpikir untuk bagaimana perbekalannya melanjutkan perjalanan. Nah begitu kita, kita di dunia ini orang asing. Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing. Ya. Ambil kebutuhanmu apa yang kau perlukan dari dunia. Karena tanpa dunia engkau juga enggak bisa hidup. Orang butuh makan, butuh minum. Ya. Cukuplah apa saja yang kau butuhkan. Sekedar bisa menyambung hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Setelah itu persiapkan dirimu untuk perjalanan jauh yaitu perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala di kampung akhirat kelak nah makanya perintah dalam Al-Quran itu kan seperti itu Allah menyatakan apa ibtaghi fima atak Allah akhirah. carilah dari apa yang Allah datangkan kepadamu kampung akhirat yang dikejar dulu kampung akhiratnya karena kita ini orang asing negeri kita ya, kampung halaman kita adalah akhirat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dunia ini persinggahan maka yang harus kita kejar terlebih dahulu adalah akhiratnya kemudian kata Allah Wala tansa minat dunia tapi kalau dunia itu jangan kau lupa bahagianmu daripadanya artinya dunia ini nomor dua iya kan dunia kalimatnya jangan lupa ya jangan sampai enggak makan jangan sampai enggak minum jangan sampai nggak istirahat kan gitu ibadah ya ibadah tapi kamu jangan lupa bahagianmu dari dunia makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW yang satu mengatakan aku demi Allah akan selamanya berpuasa sepanjang waktu dan tidak akan pernah berbuka yang satunya mengatakan demi Allah aku akan bangun sholat malam sepanjang malam tidak akan pernah tidur satunya menyatakan demi Allah aku tidak akan pernah mendekati para wanita aku tidak akan mau menikah Demi untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah juga. Kita manusia ini tetap harus mengambil hajat kita dari dunia. Maka ketika Nabi datang, Nabi menyatakan siapa tadi yang mengatakan itu. Ketahuilah, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku salat malam dan aku juga tidur. Dan aku menikahi para wanita, kata Rasulullah s.a.w. Faman raghiba an sunnati. Orang yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku ya, Jadi kalau orang sekarang kan dibalik Kejar dunia, jangan lupa Akhirat, akhirnya bablas ya, Dunianya nggak dapat, akhiratnya Ucul nggak ya, dua-duanya akhirnya Ya kalau mau dibilang dunianya dapat, apa sih yang sudah intinya dapat dari dunia? Banyak orang itu nggak dapat apa-apa dari dunianya. Mulai dia kerja dari pagi hari sampai sore hari. Pagi hari sampai sore hari, bahkan ada yang nambah malam juga lembur. Tapi hidupnya puluhan tahun, dari sejak dia masih muda sampai dia sudah ubanan, ya gitu-gitu juga. Apa sih yang dia dapatkan? Padahal dia habis untuk dunia. Akhiratnya, ya banyak diantara mereka bahkan nggak sholat. Ya, di Rombulan Ramadan nggak puasa dan tidak melakukan amalan-amalan yang lain itu. Kalau dunia yang dikejar akhiratnya hilang, tapi akhirat yang dikejar dunia akan, insya Allah akan datang. Nah maka wa Nabi Nuh Sallam ya, jadilah di dunia ini seolah-olah kau orang asyik, au abirusabil atau seperti orang yang musafir, ya, yang hanya sekedar singgah. Dahulu Abdullah bin Umar mengamalkan wasiat ini dan beliau menyatakan idza amsayta falatantadhirish sabah kalau engkau ada di waktu sore hari jangan nunggu waktu pagi wa idza asbahta falatantadhiril masa apabila engkau berada di pagi hari maka jangan tunggu waktu sore wa min min sihhatika limaradhik wa min hayatika Lima utik ambil dari waktu sehatmu untuk persiapan waktu sakitmu dan di waktu hidupmu untuk persiapan setelah meninggalmu. 6 muslimin rahimaniyoorahimahumullah yang banyak menghancurkan manusia dari perangkap syaitan adalah at-taswif. Apa itu at-taswif? Apa itu at-taswif? menunda-nunda ah nantilah ah gampanglah ah sebentarlah jangan kalau urusan akhirat sekarang sekarang ada waktunya ada kesempatannya ada peluangnya ada dananya sekarang sekarang nggak pakai besok nggak nggak nggak pakai nunda cepat nggak pakai lama gitu ya ada yang niat ini terkadang gitu ya sebagian misalnya eh, seorang wanita muslimah Ya, kok belum pakai jilbab? Kok belum nutup angurutnya? Nunggu hidayah? Nunggu hatinya mantap dulu? Nunggu ini? Tak? Ini adalah perangkap syaitan. Banyak dari mereka akhirnya tidak melakukan kebaikan itu. Kalau kita sudah mengetahui satu kebaikan, jangan nunggu Sekarang juga lakukan. Ya, karena at the swift mina syaitan. menunda-nunda menunda kebaikan itu datangnya dari syوطan maka seorang yang ingin mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya adalah tidak menunda kebaikan fal kata nabi SAW. maka hendaklah dia segerakan ya apapun kebaikan itu karena menunda akan membuat kita lemah kalau kita tunda datang uzur akhirnya enggak jadi ketika kita menunda hilang kemampuannya akhirnya enggak jadi ketika kita menunda datang waktu sakit akhirnya kita enggak jadi ketika kita menunda datang tamu akhirnya enggak jadi macam-macam ya makanya kalau sudah kita tahu ini kebaikan segera lakukan tanpa menunda-nunda nah khwani maha muslimin rahimani warahimakumullah inilah yang membuat saya kenapa, kenapa kita membahas pembahasan ini pada kesempatan malam ini karena dari waktu ke waktu kita butuh nasihat dari waktu ke waktu hati kita ini butuh untuk kembali dikuatkan iya kan karena berbagai himpitan dan kepenatan kesibukan dunia kita melalaikan kita anda mengakui atau tidak anda menyadari atau tidak oh enggak Pak Ustad, ya terserah mau bilang enggak ya enggak apa, apa berarti Masya Allah gitu ya tapi kebanyakan orang dengan berbagai kesibukan dunia kepenatan-kepenatan yang ada berbagai himpitan-himpitan kehidupan ya berbagai tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kita lakukan hati kita semakin lama semakin lemah semakin lemas semakin lemah, semakin jauh semakin jauh semakin jauh semakin kering semakin keras ya, sehingga butuh siraman-siraman seperti ini apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini Sebahagian salaf mengatakan Engkau tidak akan tahu besok namamu siapa. Maksudnya apa? Engkau tidak akan tahu katanya. Namamu besok itu siapa? Antum tahu enggak besok namanya siapa? Enggak tahu ya? Namanya siapa? Hudaifah. Besok namanya siapa? Tetap Hudaifah enggak? Ganti lagi? Maksudnya adalah. Ketika sebahagian salah menyatakan, "Kau tidak tahu, besok namamu siapa?" artinya, besok engkau ini bernama seorang hay orang yang masih hidup, atau namamu besok adalah al-mayyid. Iya. Yeah. atau engkau besok adalah orang yang sudah meninggal dunia, engkau enggak tahu. Sebab masalah kematian itu benar-benar rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kita kira sudah bau tanah, setruk, jompo, nyusahin orang, ngeselin. Ya, enggak mati-mati. Iya, -mati. ada orang yang kuat, sehat, setiap hari fitness, enggak ada penyakit. ya semuanya serba mudah, tiba-tiba mati tanpa ada sebab-sebabnya, dicabut nyawanya oleh Allah. Banyak enggak yang seperti itu, banyak ya. Maka peringatan demi peringatan ini dibutuhkan oleh hati kita, karena kalau tidak, maka... Kita akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Rasul Sallallahu alaihi wasallam sering, sering memberikan peringatan, peringatan Demi peringatan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum Ya sahabat saja seperti yang dikatakan oleh Alhamdulillah ya Rasulullah Kalau kami berada di hadapanmu Seolah-olah kami itu kepingin Untuk segera meraih surga dan jauh dari api neraka Tapi kalau kami sudah kembali Ke rumah-rumah kami Ke keluarga-keluarga kami Kami lupa ya Rasulullah Lupa kami ya Sehingga ini dikhawatirkan oleh Alhamdulillah adalah kemunafikan. Dan dia mengeluh kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengingatkannya untuk sesaat demi sesaat. dan saat ya Alhamdulillah. Sesaat memang demi sesaat. Ya memang gak bisa hati kita ini selalu kenceng terus gitu ya. Setiap saat kita ingat terus. Setiap saat kita mampu untuk taat terus. Setiap saat kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Gak ada orang seperti itu yang bisa melakukan seperti itu adalah cuma malaikat iya kan? karena memang tugasnya itu dan tidak diberi syahwat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita manusia ini dilengkapi oleh Allah dengan syahwat dengan hawa nafsu Ya, kadang hati kita kuat, kadang lemah kadang kita ingat, kadang kita lupa kadang kita rajin, kadang kita males sehingga peringatan demi peringatan nasihat demi nasihat, itu akan bermanfaat untuk kaum mukminin. kata Allah dalam Al-Quran fa فَإِنَّ ذِكْرَى dan faul mukminin berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa asyroal muslimin rahimani wa ini kajian yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, yang benar datangnya dari Allah yang salah datangnya dari saya dan syaitan wa astagfirullah wa atubu ilaihi untuk materinya saya cukupkan sampai di sini wallahu aalam wabillahi taufi. Nah, ada pertanyaan? Di antara kiat yang paling bermanfaat di dalam kita mengatur waktu luang apa? Kiat yang paling bermanfaat di dalam kita mengatur waktu luang supaya tidak lewat tanpa ketaatan kepada Allah, ha? Zikir diantaranya, antaranya, ya, zikir. Terus, apalagi, selain zikir, membuat jadwal, disiplin dengan jadwal. Jadi, hidup kita itu teratur, gitu. Jam sekian, dari, dari jam sekian sampai jam sekian, saya baca Quran. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya kerja. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya sholat. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya ngaji. Hadir kajian, dari jam sekian nah Begitu, baik yang harian Atau yang mingguan, atau mungkin yang bulanan Atau mungkin yang tahunan Ini akan membantu kita untuk lebih kuat Memanfaatkan waktu-waktu yang Luang nah.